Diksi 10 burung moncer untuk bisnis dan lomba tahun 2021 Dari sekian banyak burung di Indonesia Paling tidak ada 10 jenis burung yang paling cocok untuk bisnis dan lomba Burung-burung kicau tersebut adalah yang memiliki suara kicauan paling merdu, gacor, dan cerewet Beberapa di antaranya sangat mudah ditangkarkan dan cepat jinak Ininya juga tinggi, sehingga sesuai dijadikan burung paling cocok untuk bisnis dan lomba Anda juga dapat membeli burung kicau yang banyak dicari dan berharga tinggi Seperti lovebird, murai batu, dan jalan Sehingga penghasilan dari usaha Anda juga semakin besar Berikut ulasannya Kenari burung ini aslinya berasal dari Kepulauan Kanari. Selain suaranya yang merdu dan indah, Kenari juga relatif mudah ditangkarkan. Makanan burung ini beragam, mulai dari biji-bijian hingga buah-buahan segar. Bisa juga dipadukan dengan pur agar gisinya lebih terpenuhi, dan jangkrik sebagai makanan selingan. Burung Cucak Iju Burung Cucak Iju merupakan varian lain dari burung cucak rawo yang terkenal itu. Sesuai namanya, bulunya dinominasi oleh warna hijau. Burung mungil yang cantik ini memiliki paru panjang berwarna gelap cenderung hitam dan suaranya sangat merdu. Selain dilombakan, Cucak Iju juga sering dijadikan masteran bagi siulan burung pesiul lainnya. murai batu murai batu adalah salah satu burung dengan kicauan paling merdu dan kacor uniknya burung ini juga pintar menirukan kicauan burung lainnya sehingga jenis kicauannya pun jadi makin beragam murai batu juga merupakan burung yang paling banyak dipelihara dan dijadikan burung lomba Lovebird memiliki tubuh kecil dengan bulu aneka warna yang terang mentereng dan cantik burung yang aslinya berasal dari Afrika dan mendagaskar ini sangat populer di kalangan pecinta burung hias dan burung kicau. Lovebird yang memiliki suara melengking tinggi dan unik biasa disebut ngekek oleh para pecinta burung kicau. untuk perawatannya sendiri Pastikan untuk konsumsi vitamin kelompok yang berguna meningkatkan daya tahan tubuh. Pembawaannya yang lincah menjadikan jenis burung. Cocok untuk bisnis ini memiliki banyak penggemar dan harganya cukup mahal, dari kisaran ratusan ribu hingga puluhan juta. Ada puluhan jenis lovebird di Indonesia, dan keseluruhannya memiliki suara dan bulu yang indah. Tubuhnya kecil dengan mata berpinggiran putih yang menyorot tajam. Sekilas burung ini terlihat seperti sedang memakai kacamata. Kicauannya nyaring dan khas. Bulunya juga indah. Postur tubuhnya yang kecil membuat pleci terlihat menggemaskan Burung Kacer Burung Kacer sekilas terlihat biasa saja dengan bulu dominan hitam dan putih. Namun, jika sudah menyanyi, barulah terlihat keunggulannya. Suaranya keras, tinggi, dan indah. Burung ini sangat menyukai jangkrik dan pakan pabrik. Burung yang dikenal juga dengan nama kurcica kampung ini cukup populer di kalangan pecinta burung kicau. Burung Ciblek Nama lain burung ciblek adalah burung perenjak. Ciblek banyak ditemukan di pulau Sumatera, Bali, dan Jawa. Suara siulanya unik sekali, karena itu burung ini juga sering dijadikan burung lomba. Ciblek atau perenjak juga sangat mudah jinak dan mudah ditangkarkan. Burung Jalan Jalak merupakan salah satu burung kicau dan jenis burung cocok untuk bisnis dengan varian jenis yang sangat banyak. Kita tentu mengenal beberapa yang populer diantaranya seperti Jalak Suren, Jalak Hitam, dan Jalak Bali. Burung dengan warna dominan hitam putih ini berperawakan sedang hingga besar, dan termasuk burung dengan harga yang mahal. Seekor jalak bisa dihargai hingga 2 juta rupiah per ekor Apalagi jika sudah pintar bersiul dan gacor. Burung Kolibri Kolibri adalah burung mungil pemakan nektar yang memiliki suara indah Burung ini juga satu-satunya jenis burung yang dapat terbang mundur Selain bersuara merdu, kolibri juga memiliki warna bulu yang menawan Warna-warna mencolok seperti merah, orange, kuning, hijau, dan biru membuat kolibri sangat cantik Selain sebagai burung hijau, kolibri juga cocok dijadikan burung hias nama burung pendet berasal dari Jawa Timur tepatnya Madura warnanya didominasi warna monokrom yaitu hitam, abu-abu dan putih cendet dikenal sebagai burung yang cerdas karena mampu meniru suara burung kicau lainnya karenanya jenis kicauannya pun semakin variatif dan sangat indah saat dilombakan karena itu untuk tujuan lomba cendet biasa dimaster dengan suara burung lain seperti pelatuk, pelabat, atau cicilan